Dokter Zulkifli Muhammad Al Bakri, jom kita layan guys. Di sini sangat-sangat menarik sekali karena ada foto seorang Dato Doktor ini guys, masya Allah. Dan beliau ini ada fotonya di sini bersama kucing guys, dan juga ada beritanya. Jom kita baca bersama guys, let's go. Oke, okay, ini nama akunnya guys, ya Dato Doktor Zulkifli Muhammad Al Bakri ya. Pendekatan menarik Masjid An-Nasriyah, setiawan yang mewujudkan hotel bagi kucing-kucing yang berkeliaran di sekitar masjid adalah usaha yang amat terpuji. Masjid dalam taman ini turut diserikan pelbagai lukisan kucing yang menarik orang ramai berkunjung. Dan menyimarahkan masjid terutama dalam kalangan kanak-kanak Kebersihan, hotel, dan kesehatan kucing-kucing turut dipantau dari semasa ke semasa Oke, okay. bermula daripada seorang aduan Daripada orang ramai mengenai bau busuk dan najis hayawan itu di kawasan sekitar masjid Pasti, ya kalau istilahnya ada kucing ya Mau di sekitaran kita, mau istilahnya di dekat restoran, mau dekat masjid Pasti ada istilahnya bau busuk-bau busuk daripada kotoran itu sendiri. Dan juga istilahnya pipisnya kucing itu. Nah itu tidak elok ya guys ya. Pihak masjid mengambil langkah luar kota dengan mewujudkan hotel untuk si comel nih. Secara tidak langsung, ia juga mencerminkan pendekatan rahmah Islam terhadap hayawan. Si hitam ini nampak selesai dengan saya. Saya namakan Hurairah Masya Allah. Oh yang ini ya yang hitam ini guys ya Masya Allah, Allah Akbar Banyak juga istilahnya komentar-komentar di sini guys terbaik masjid ini semoga dicontohi oleh masjid-masjid lain Alhamdulillah semoga segala urusan murni diberkati oleh Allah SWT dan dipermudah segalanya Nah di sini guys kalau kita lihat ya apa yang dilakukan masjid ini sangat-sangat bagus sekali ya jadi, masjid ini di sini memberi contoh kepada masjid-masjid yang lain, ya, tanpa harus mengusir hayawan itu. Tapi kita malah memberikan tempat tinggal kepada hewan itu, ya kan? Biasanya, di setiap kompleks itu pasti ada kucing, kan? Dan kalau kita, istilahnya, buat ukuran 5 kali 2 aja udah bagus banget, ataupun 3 kali 2 ya kan, tapi minimal lah 5 2 kalau masjid itu kan halamannya lumayan besar seperti itu, dan ini perlu dicontoh buat teman-teman semua juga ya kan, kalau kita istilahnya menyediakan tempat, pastilah pasti ya kan, itu akan menjadi, apa ya, lingkungan yang bersih nantinya, nah di sini guys ada videonya, yaitu video dari youtube nya guys, jadi teman-teman sekalian ini ngirim dua link kepada saya, yang pertama ada adalah adalah link Facebook dan yang kedua adalah link YouTube-nya. Nah di sini guys ternyata begini bentuk daripada hotel kucing yang ada di masjid ini ya kan Nah langsung saja saya sudah penasaran guys bagaimana istilahnya suasana di sana dan juga gimana kucing-kucingnya ini ya kan ada berapa banyak gitu Jom kita tengok videonya let's go Wow Hotel kucing Kayak fontana ini kucingku Jadi di sini kita bisa melihat juga ya guys ya Ternyata reka bentuk daripada bangunannya itu Menggunakan kayu dan juga istilahnya kawat-kawat seperti ini ya Hari ini bersihara dalam hidup saya Pergi ke sebuah masjid, masjid Nasiriyah okay. Di Manjung Dan Datuk kumusi kita Aha. dengan inisiatifnya membina satu rumah kucing. Hotel kucing. Masya Allah. Dia ambil kucing-kucing terbiar, dia belah. Dan dia juga buat macam hotel bagi orang-orang yang minat kucing untuk uh, sewa di sini. Saya Masya suruhkan Allah. kepada masyarakat supaya oh. boleh menderma untuk wakaf kucing bukan wakaf makanan kucing dan ini yang berlaku di Turki Turki memang ada buat macam ini tapi inisiatif ini bagi saya yang pertama di Malaysia mesti mengambil inisiatif supaya kucing tidak berkeliaran yang terbuang itu masya Allah yang baik. jom kita ke dalam jadi di sini, guys ada juga untuk penyewaannya penyewaan istilahnya kucingnya dititipin di sini juga bisa seperti itu guys Wow, ini inisiatif pertama loh guys di Malaysia keren banget ya. Semoga, semoga di Indonesia nanti masjid-masjid juga ngikutin kayak gini. Jadi kucing-kucing itu bisa mendapatkan tempat yang layak seperti itu ya guys ya. Di Turki memang, wow keren kalau di Turki. Ada, ada tinggal. Kalau Yang dalam nih? Oh, Oke. Okay. Ada anak, tabung, tabung. Weh. Abang, tapi kucing ini di sini, guys, bagus-bagus ya, bersih-bersih loh. Iya kan, enggak, bukan istilahnya kayak enggak terawat gitu, tapi di sini terawat semua, guys. Kucing-kucingnya dan disebutkan tadi bahwasannya kesehatannya juga dicek masa ke masa seperti itu, guys. Ya, jadi memang terbaik lah, Masjid ini ya. Masya Allah. <tuh> Masya Allah. <tuh> Masya Allah, cantik ya Semuanya gini loh guys Datuk nih, Datuk dokter Zulkifli ya kan Disamperin loh Istilahnya kucing datang ke dia, Masya Allah Tanda ya kan, tanda Kucing aja pengen deket sama beliau Apalagi orang-orang ya kan Allahu akbar. Kadang Allah Subhanahu wa Ta'ala itu memberi tanda ketika kita itu, ya kan, dideketin sama kucing, berarti hati kita baik. Tapi kalau orang jahat, jarang sekali kucing mau mendekat, ya kan? Ada dia aja, dia langsung kabur gitu. Allahu akbar. Masya Allah, <laughs> Masya Allah, jadi di sini ada banyak pengurusnya juga ya guys ya bukan istilahnya serta merta hanya ditinggal gitu aja, tapi ada pengurusnya begitu besar jasa yang dilakukan oleh pendiri daripada hotel kucing yang di masjid ini guys keren banget sih asli. Masya Allah. Allah. Allah. Oke okay, di sini kita bisa melihat guys cantik cantik lukisannya ini guys ya Allah niat betul lah nih betul asli niat betul. Masya Allah jadi di sini bisa kita lihat juga ya untuk kebersihan kandangnya tadi pasirnya juga bersih ya guys ya Masya Allah Oke okay guys sudah selesai videonya tadi dan itulah tadi ya guys ya kalau kita lihat orang-orang pecinta kucing itu Masya Allah sangat-sangat seronok sekali ya dan kita lihat juga kebersihan kandangnya bagus banget ya hotel-hotel kucing di sini setelahnya bersih ya kan dan kucingnya juga bagus-bagus bukan yang buluk-buluk seperti itu ya guys ya Nah di sini ada juga kucing ras ada juga kucing domestik seperti itu tapi di sini bagus ya untuk yang hamil untuk yang ini dibedakan nanti dimasukkan ke kandangnya seperti itu Dan ini langkah pertama yang dilakukan oleh masjid ini Dan pertama di Malaysia Semoga masjid-masjid yang lain bisa ikut ya guys ya Karena kenapa? Karena bisa melestarikan seperti itu Istilahnya lingkungan itu semakin terjaga Ya kan okay? Maksudnya kalau kucing itu kadang kan bertengkar dan lain sebagainya Kadang pupnya sembarangan dan juga istilahnya pipisnya sembarangan Apalagi di area masjid, di komplek masjid ya kan Kita nggak tahu gitu kan Kalau istilahnya kucing itu pipis di sini Ya kan kena tembok dan lain sebagainya Dan itu menimbulkan bau yang tak sedap Macam tuh kan Ah sama halnya dengan istilahnya pupnya Nah situ ketika dia BAB gitu kan Dia bakalan apa ya kayak Baunya itu kemana-mana gitu, nggak selesai orang-orangnya di dimensi. Tapi kalau sudah ada hotel di sini, ada hotel kucing macam nih, maka insyaallah itu akan terjamin kebersihannya seperti itu. Jadi, ya, kucing itu hanya di hotel itu saja, gitu kan? Maka di situ keren banget, saya bilang. Karena kenapa? Kak, di sini saja banyak saya punya kucing, ada tujuh ya, atau tujuh ya, kayaknya ya. 3 tambah 4, ya, uh, 7 ya guys ya Awalnya 12 Tapi kena virus Habis itu pada mati dan alhamdulillah masih tinggal 7 seperti itu guys. Jadi kalau kita istilahnya mengumbar apa mengeluarkan kucing-kucing itu pasti ada kucing-kucing liar juga yang datang terus ngecerit terus istilahnya pipis sembarangan dan lain sebagainya. Apalagi kalau uh, kucingnya itu anak-anak ya kucing itu masih baby gitu pasti dia pipisnya sembarangan dan pupnya juga sembarangan. Jadi memang perlu latihan seperti itu sehingga menimbulkan bau yang tak sedap macam tuh. Dan ini langkah terbaik yang dilakukan oleh Masjid tersebut guys keren banget Masjid An-Nasriyah ya Setiawan yang mewujudkan hotel bagi kucing-kucing Dan semoga buat teman-teman semua Yang pecinta kucing Bisa datang ke Masjid Anasurya An ini Bisa istilahnya kita bagi makan kucing ya kan hmm, Derma makan kucing Derma untuk perawatan kucing ini Memang terbaik ya Semoga bermanfaat ya sharing kali ini Terima kasih buat teman-teman semua yang sudah nonton video ini sampai selesai Apabila ada salah kata mohon dimaafkan Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh